Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun berada Pada kesempatan ini saya Mayor Purnayurawan M. Muhammad Saleh atau lebih dikenal MPS Selaku Ketua Umum GNCP atau Gerakan Nasional Cinta Prabowo Mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Partai Gerindra yang ke-15 tahun, dengan tema "Bangkit Bersama Membangun Indonesia Raya". Semoga Partai Gerindra semakin berkembang dan jaya selalu di masa-masa datang, dan semoga Partai Gerindra terus mencetak pemimpin-pemimpin, baik lokal daerah. Maupun nasional Bahkan internasional Baik pemimpin tingkat Bupati Wakil Bupati Wali kota wakil wali kota Gubernur wakil gubernur Presiden dan wakil presiden Termasuk di legislatif Yaitu DPR RI DPRD tingkat satu dan DPRD tingkat 2 Semoga lahir Kader-kader partai Rindra untuk ikut ambil dalam kepemimpinan bangsa Indonesia karena saya tahu betul misi Partai Gerindra adalah terkait pasal-pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yaitu negara yang kaya raya ini harus dinikmati hasilnya oleh seluruh rakyat Indonesia sekali lagi selamat hari ulang tahun Partai Gerindra yang dibentuk oleh Pak Prabowo Subianto 15 tahun yang lalu dan sekarang terbukti berkembang pesat dan menghasilkan banyak pemimpin. Tetap semangat, NKRI Harga Mati, Gerindra Jaya Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.